Selamat pagi pemirsa Ibu Diman Hari ini masih pagi banget Dan kita mau pergi ke Semarang Yang ada di pulau Jawa Ini gue lagi dijemput Sama bokap naik mobil kebanggaannya Opel Blazer Iya Gua ya suka Karena perjalanannya lumayan jauh, jadi biar lebih santuy, mobilnya digelari kasur aja. Dan enaknya mobil blazer ini, dia tuh bangkunya kalau dilipat bisa rata lantai sampai ke bagian bagasi belakang. Banget ya, cukup. Settingan begini emang paling cocok untuk menyiasati kalau jumlah penumpangnya melebihi kapasitas tempat duduk. Tapi kalau jumlah barang yang melebihi kapasitas bagasi lain lagi nih settingannya. Nih nyundul kan? Untungnya lagi blazer yang versi LT ini udah ada rufflenya. Jadi ya masih oke dan nggak wagu gitu kalau naruh barang-barang di atasnya. Ingatnya juga nggak perlu pakai ngejepit pitu gitu. Good, Good. Oh, oh. Tapi yang jadi masalah adalah karena buka pakai velg ukuran segede tong setan dan suspensinya dibikin jinjit alias ditinggiin Alhasil keseluruhan tinggi mobil plus barang di atasnya itu jadi lebih dari 2,1 meter Which is kita kalau lewat gerbang tol harus pilih yang biasa buat lewat truk atau bis yang, ya yang penting jangan lupa aja ya. Penjagaan Brabe. Penjaga pemalaman, pemalaman, pemalaman, pemalaman. Ya sudah, sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah nyimak. Boleh tanya-tanya di kolom komentar. Dan boleh juga dong di subscribe guys. Gratis untuk selama-lamanya. Ting!